Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsalamualaikum Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Kolam Jaya, teman. teman uh, Semoga kita semua uh, senantiasa dalam limpahan rahmat dan uh, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay, teman. -teman. Uh, saat ini saya sedang menggunakan uh, pencahayaan satu buah pencahayaan dari lampu sorot. Atau lampu uh, studio Atau juga disebut dengan softbox box ya. Jadi cahayanya lebih lembut seperti itu uh, Kami hanya menggunakan ini untuk membuatnya Bagaimana membuatnya? Ini ya Ya teman-teman ya uh, Kita bisa menggunakan kerja seperti ini ya Kalau hanya untuk ini di teman di studio bisa mengundang kedua seperti ini atau kedua kedua yang lain kedua seperti ini juga bisa oke okay. uh, kemudian Ali oh ya ambilkan itu plastik itu ya sebetulnya bisa menggunakan triplek bisa atau sekalian teman-teman beli teman-teman ya ini. beli dan bisa itu ini, guys. cuma uh, ya ada ada kelebihan dan ada kekurangannya juga ya semuanya kalau beli ya harus keluaran uang cuma lebih bagus kayaknya kalau membuat sendiri lebih puas dan insyaallah lebih ini lebih irit seperti itu kerdus sebagai kotaknya atau boxnya kemudian ini adalah aluminium foil dari bekas makanan bekas apa ya bekas bungkus makanan beli aja seperti ini ada ini sebagai reflektornya teman-teman ya Oke okay. Ukurannya berapa-berapa Terserah teman-teman Kalau standarnya itu Ini 50 Ini 70 Walaupun hasilnya punya kami Tidak Se Se, se, se Apa Sebesar itu Mau apa Eh hey. auratnya kelihatan Oke okay. Ini lebih soft teman-teman ya Seperti itu uh, Teman-teman dimensinya Terserah teman-teman Yang jelas, ini sudah kami sketsa. Oke, okay. sketsanya mau kemana, Fatih? Mudah-mudahan sketsanya kelihatan, teman-teman ya. Seperti ini nanti Ketan. jadinya. Oke, okay. dibuat simpel aja, teman-teman. Ukurannya bebas. Kalau standarnya sih, uh, katanya saya tadi 70-50 Oke, okay, kater. Langsung kita cutter aja. Yang ini cutter sampai putus, ya. Yang ini cutter sampai putus juga. Bagaimana dengan th-nya, ya, teman-teman? Ini sendiri ya. Hati-hati sendirilah gitu ya. Oke. Yang ini juga dipotong sampai putus. Berarti ada bagian yang dipotong tidak sampai putus teman-teman. Bagian yang tengah ya. dibuat simple, dibuat mudah kita pertegas atau perjelas bagian-bagiannya oke dibuat mudah saja tidak perlu banyak apa karena ini posisinya diam ya di studio begitu. Kalau untuk yang mobilitas tinggi, saya sarankan ya pakai triplek atau sekalian beli gitu. Oke ya, ini karena tanpa editing ya. Skip aja, temen teman Oke, teman-teman, seperti ini iya. Yang bagian sini kita belah Tapi jangan sampai terpotong Digaris saja begini Untuk memudahkan menekuk Ya kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman Ya teman-teman bisa membuat sendiri Dengan dimensi berbeda Ini semacam prisma palimas ya Kurang lebih seperti ini bentuknya Oke, okay. caranya nih pakai tisu ya mana tisunya? Habis kayak tangan, tidak apa, apa. Ini kita lubangi di sini. Untuk kabel nanti teman-teman. Oke, okay. yang ini lipat begini. Iya, iya. Eh, simple, sudah hampir jadi. Uh, reflektornya bisa di, di diperlebar lagi Sesuai kebutuhan pokoknya teman-teman ya. Ini kami ukurannya Ukuran luarnya tadi Dua puluh lima Tapi ketika dipotong begini Ini sudah tidak nyampe Jelas tidak nyampe Tapi nanti akan saya ukurkan juga ke teman-teman ya. Ya, ya, ya Eh, eh, ndak pakai baju sana Aduh, dimarah Youtube nanti ya, Bi. Eh. Hah? Aduh, dimarahi Youtube nanti. Hah? Youtube. Youtube. Oke, teman-teman ya. Ini 53. Ini 65. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Ini saya baru bisa syuting nah. ketika anak-anak di sini selamat yang magak eh sudah pakai baju. Tidak. Adiknya pakai baju. Kalau tidak pakai baju jangan ke sini. Kenapa? Di mana YouTube? Bukan di mana YouTube. Di mana aku sama aku Akuarium. Uh. Ini berapa menit lama ini? jam Sudah di syutingnya itu. Tak apa-apa biar sama yang nonton di skip nanti ini tak apa. apa Yang penting ilmunya. Babi. Babi. Ya, apa Babi. jangan dah kalau mau bantuin bantuin cuma susah ini lo. Eh pelan-pelan. Jangan-jangan itu dulu yang ini dulu yang ini dulu yang ini dulu. Yang ini. Iya. Iya kan diurut. Diurut. Diurut. Bukan diurut gini. Dapak. <laughs> ini ceritanya Entar udah. Eh auratnya. Oh. Ini dibilangin auratnya. Saya jangan kesini dah, biar dah. Mau di Mau di skip dulu sama Bis. Oke, okay, teman, dipasang pelan-pelan, mudah-mudahan lurus. hati-hati, ya. ya. ah, harus hati-hati. Ini seharusnya ada temennya ini. It, it, it, it. Ya. Lumayan sih, lumayan tidak melipat-lipat. Ya. Oke, lumayan, cici Oke, tarik teman-teman. Dibuat mudah saja, simple. Oke, ya, baru kita yang sebelah sini, kita gunting. Gunting, okay, gunting aja sebelah sini, okay, gunting aja belan belan Bersihkan nanti, ya. ya. Oke, bersihkan nanti, teman-teman. Oke, okay. seperti ini dilipat lagi. Iya, yeah. kita tusuk yang ini. Kita tusuk, kita ambil petengan lagi. Kita kerja dikit-dikit. Yang ini dilukai, istilahnya dibuang agar ini bisa nempel ke kerdusnya. Kalau nempel ke sini nanti bisa lepas ya gitu maksudnya bisa goyang-goyang gitu. Oke, kita step plus dulu untuk mempermudah pengalaman nanti. Oke, sininya kita step plus Dibuat simple dan mudah aja. Jangan dibuat sulit. Oke okay, dibuka aja begini Nah karena di sini tidak ada pengunci kabel yang bagian sini maka uh, ini ya, kita ambil satu saja hati-hati takutnya kena yang sebelahnya Sobek begini, begini kira-kira. Kemudian, kelupas-kelupas, kemudian kita uh, kerik atau lukai sedikit agar ini bisa masuk ke mur bautnya jadi sebagiannya yang akan kita skrup itu adalah kulit kabelnya biar nanti, kalau ada apa? Okay. Ada... jadi sebagiannya pakai uh, karetnya namanya seperti itu kemudian tutup rapat kembali Seperti ini Oke okay. oh, oh. Ini gunting kecilnya hmm. Oke okay. Kemudian pasang skrupnya Oke Sampai ini betul-betul uh, rapat teman-teman ya Oke Kemudian uh, Pasang stekernya Buka dulu Kera itu macam-macam ya. Bisa masukkan begini atau terserah teman-teman yang yang penting bisa dimasukkan. Oke, tarik seperti ini. Kemudian dikelupas kalau yang ini tanpa perlu sebagiannya di skrup sebagian karetnya tidak perlu kenapa? karena ini ada penjepitnya ini penjepitnya nanti oke okay. tapi sebagian karetnya masuk juga lebih bagus, cuma khawatir teman-teman kesulitan seperti itu Oke, okay. ini sebaiknya dirapikan dulu, disatukan dulu. Masukkan begini. Karena ini bolak balik, jadi tidak ada min plus seperti itu. Begini saja, sudah cukup kuat, teman-teman. Tapi sebagian dari karetnya dimasukkan, ini juga tidak apa-apa sih. Jauh lebih kuat, teman-teman. Oke, okay. kemudian pasang lagi di sini. Oke, okay, teman-teman. Ya, ah, ini yang sering bermasalah di sini kalau kabelnya ini kecil maka di di di apa disilang seperti ini biar ini mengunci atau ini bisa dibalik seperti itu penguncinya ini tapi begini sudah kunci kok nah ini diperkuat biar kalau narik narik itu tidak cepat putus kabel yang dalam ini itulah gunanya penguncinya ya oke okay. tarik begini kuat baru eh, sebelahnya ini dipasang begini kepangannya ya ya sekrup ya eh, mur-muran ini agak-agak panjang begini nanti untuk dilipat atau dipeluntir ya dipeluntir di sini teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa masukkan ini dulu begini Oke, okay. masukkan ini dulu. Kemudian ini di apa? Disatukan begini. Seperti biasa, dibuka saja ini tidak apa-apa. Buka dulu teman-teman. Buka dulu. Diikat di sini ya. Seperti ini, kemudian diputar sedikit, diputar lagi, di sekrupnya. Oke, okay. jika sudah, okay, jika sudah begini, sudah desa kuat, ini bisa, ini sudah saya panaskan dari tadi ya. Ini bisa ditutup biar lebih kuat. Kemudian sisi-sisi ini kita kasih lem tembak. Atau lem bakar Kemudian ini ditarik dulu Oke Ditempel begini Ya usahakan kena kardusnya Oke Sisi-sisi sebelah sini Kita kasih lem Biar ini betul-betul kuat Merekat dan tahan lama kuncinya itu, kemudian di sebelah sini juga dikasih lem tembak, dan kita tentukan sisi bawahnya adalah sisi sebelah sini. Nanti saja, tapi ya, kemudian yang sebelah sini juga dilem, teman-teman, dilem full. jendem full ya sehingga ini betul-betul merekat kayaknya ini nunggu dulu ya nunggu uh, ya merapikan ini dulu kabelnya dirapikan dulu teman-teman. Ya, dirapikan. Kemudian kita lapisi dengan lem bakar. Lapisi seperti ini, biar kalau ada tarikan, tidak langsung kena ke. Oke. Okay. Kemudian kami sudah menyiapkan ini. Ini adalah tempat untuk meletakkan nanti uh, apa? Apa namanya ya? Penyangganya ya, begitu ya. <coughs> ini penyangga apa namanya? Kok penyangga ya? Cantolan lah istilahnya itu. Cantolan untuk ini. <coughs> untuk tripod kalau nanti mau dipasang tripod. <coughs> kita lem aja pakai ini dulu. Baru kita lem uh, lem bakar ya. Lem dulu pakai ini. <coughs> lem G, lem Korea, atau lem bening apapun teman-teman menyebutnya lemnya ini oke teman-teman ya jadinya kurang lebih seperti ini ya, belakangnya seperti ini kita tambahkan dulu lemnya untuk yang di belakang sambil kita dengarkan Adzan ya Oke, okay. oke. Okay. Kemudian kita cabut dulu yang ini. Saya sarankan teman-teman menggunakan lampu LED seperti ini, teman-teman. Ya, kita coba pasang di sini. Oke, okay. dimensinya terserah teman-teman. Ya, hasilnya kalau dicoba seperti ini. Oke, okay. ya. Oh, itu ya. Nah, kalau terlalu terang, ya ini tempat cantolannya ya. Cantolannya di sini. Kalau terlalu terang, teman-teman bisa menjadikan ini pantulan atau pemantul saja. Atau teman-teman juga bisa menggunakan filter, teman-teman ya. Sambil dengarkan ada, teman-teman ya. <tuh> Filternya kami menggunakan kain seperti ini. Kita japit ya beli aja kain ya kita jepit menggunakan jepit kertas oke sambil dengarkan Adan yang tidak ya. berdosa oke ini dilipat atau dipotong terserah teman-teman kalau saya dilipat aja siapa tahu masih bisa digunakan untuk yang lain oke Dijepit, kita tunjukkan lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Oh, lumayan ya? Kita taruh di atas. Nah, hasilnya bagaimana dengan dua lampu ini? Oh. Seperti itu teman-teman lah sini teman-teman. Kan saya naikkan dulu. Oh. Hasilnya lumayan. Kita akan coba bedanya kalau ada lampu ini. Objeknya itu ya, speaker ya itu ya. Sound system itu. Tanpa lampu sorot ini. Oke. Tanpa lampu sorot ini seperti ini. Kemudian dengan lampu sorot atau soft box double. Oh, lebih soft. Oh. Sip. Oh. Lebih segar ya, teman-teman ya. Papan itu lebih segar ya papan itu kelihatannya. Oh, ini berantakan ini. Oh, seperti ini teman-teman. Bentuk akhirnya seperti ini. Oke. Okay. Seperti itu, nanti kalau ada bocor-bocor seperti ini, ini bisa bisa dilem. Oke. Okay. Oh, seperti itu, bagus ya. Nah, ini saat ini belum belum kami buat untuk tripod atau jaganya, karena nanti rencana mau taruh di atas sana, sama sana. Oke. Okay. Jadi belum ada tripod. Seperti itu, oke. Okay, teman-teman, ya, oh, yang lebih bagus itu pantulannya, ya. Oh, begini, ya, oke. Okay. Saya akan nyoba saya duduk di kursi itu. Oh, jadi, jadi pantulannya itu jauh lebih bagus, teman-teman. Ya, jadi cara pemasangannya itu dipantulkan begitu. Saya akan duduk di sini. Oh, ini cahayanya apa ya? Enak lagi tuh. Coba saya matikan dulu, seperti apa hasilnya? Saya akan lihat di kamera dulu, seperti itu ya. Nah, kalau dikasih ini, stress, stress ini posisi membelakangi kamera. Uh, oh, wajahnya Aulia jadi wajah Wijati. cantik Lia, Oliya uji coba, Aulia. Ini tadi tidak diminta datang. Setelah diminta, udah mau. Uh. Berdiri. Wow, lihat teman-teman wajahnya ulia cantik sekali. Jadi cara masaknya bisa begini. Teman -teman. Kelihatan uh, agak gelap. Sebentar ulia. Saya hidupkan lagi. Satunya, satunya lagi saya hidupkan. Ya, saya, ya. hasilnya seperti ya. itu. Ya, Oke teman-teman. Hasilnya seperti itu, terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Kami akhiri, wuliai Taufik wuliai daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.